Dang Yang Nirarta adalah sosok Brahmana asal Jawa yang sangat terkenal di masa lalu. Keharuman namanya masih melekat sampai saat ini di tengah masyarakat Bali, di mana beliau banyak menurunkan prati Sentana dengan nama soro Brahmana yang berbeda. Siapakah sesungguhnya Dang Yang Nirarta? Mengapa beliau pindah dari Jawa dan memboyong keluarganya ke Bali? mengacu pada buku babad warga Brahmana Pandita Sakti Wawurawu yang disusun oleh Jero Gede Ketut Subandi, Tetsugi akan menterukan kisahnya setelah yang satu ini. Pada masa itu kehidupan orang-orang Majapahit sangat kacau, di mana terjadi banyak perselisihan yang mengakibatkan terjadinya bentrokan-bentrokan yang berujung pada peperangan. Keadaan itu tentu saja membuat warga masyarakat kehilangan rasa aman dan nyaman. Selanjutnya, terjadi penumpasan-penumpasan yang sangat mengerikan dan menimbulkan banyak korban baik jiwa maupun harta benda. Semua itu disebutkan akibat masuknya agama baru yang memicu terjadinya bentrokan-bentrokan antara mereka yang sudah beralih ke agama baru dengan mereka yang masih tahap membeluk agama warisan nenek moyang mereka. Pada akhirnya, mereka yang masih taat kepada agama yang lama mengalami kekalahan. Maka terjadilah pengungsian besar-besaran ke tempat-tempat yang dianggap aman, antara lain Pasuruan, tenger, Bambangan, dan bahkan Bali. Di antara para pengungsi itu terdapat seorang Brahmana bernama Dangyang Nirarta. Beliau mengungsi bersama dua orang putranya, sebelum mengungsi menuju pasuruan di Daha beliau dikatakan mengawini seorang wanita bernama Diyah Mas Kumala putri Empu penawaran. Tetapi entah mengapa nama Diyah Mas Kumala tidak disebut dalam pengungsian itu. Sebelumnya beliau bernama Idani Rarta, tetapi setelah Pugala atau Dwijati beliau kemudian bergelar Dangyang Rarta. Oleh karena beliau beragama Buddha sedangkan mertuanya penganut Hindu Siwa, maka oleh mertuanya beliau diminta beralih ke agama Hindu Siwa. Sejak saat itulah beliau menjadi Brahmana Siwa. Dari perkawinan beliau di lahir Ida Ayuswabawa dan Ida Kuluan. Ida Ayuswabawa mendapat julukan Yang Ning Salaga yang berarti Dewanya kuncup bunga melati sebagai sanjungan karena parasnya yang jelita dan ketinggian ilmu batinnya. Sedangkan Ida Kuluan dijuluki Wiragasandi yang berarti kuncup bunga gambir karena merupakan laki-laki yang tampan dan gagah. Setelah lama tinggal di Pasuruan, Dangyang Nyerarta kawin lagi dengan seorang wanita bernama Diah Sanggawati alias Indah Patenim Telaga Urung alias Indah Istri Pasuruan. Diah Sanggawati adalah putri Dangyang Penawasikan. Dari perkawinan itu lahir dua orang laki-laki, Masing-masing Idawayahan Lor alias Ida Manuwaba dan Ida Wiatan. Kata manuaba berasal dari Manu'laba berarti burung yang sangat indah. Diberi julukan begitu karena Ida Manuwaba adalah seorang laki-laki yang tampan dan gagah. Sementara adiknya diberi nama Ida Wiatan yang berarti Fajar Menyingsing dari pasuruan kemudian dang yang bersama putra-putrinya pindah lagi ke blambangan sedangkan istrinya tidak disebutkan nasibnya di blambangan dang yang kemudian kawin lagi kali ini dengan adik adipati blambangan sri juru yang bernama sri Patni keniten dari perkawinan itu, Dangyang Nirarta menurunkan Ida Putuwetan, Ida Rai Istri, dan Ida Nyoman Keniten. Ida putu Putuwetan juga dijuluki Ida Telaga alias Ida Ender. Beliau dijuluki begitu karena memiliki sifat ugal-ugalan, tetapi sangat terdas, sakti, dan memiliki ilmu spiritual yang tinggi sedangkan adik bungsunya diberi nama Keniten karena orangnya tenang dan disiplin. Setelah beberapa tahun tinggal di Blambangan terjadi peristiwa yang membuat hubungan Dang Yang Nirarta dan Sri Juru jadi renggang. Adipati Blambangan sangat marah dan benci kepada Dang Yang Nirarta sebab beliau dicurigai memakai guna-guna. Karena keringat Dang yang nyerata berbau harum seperti parfum mawar, maka setiap orang yang berdekatan dengan beliau jadi ikut berbau harum. Disinyalir karena itulah adik Sri Juru jadi mabuk cinta kepada Dang yang nyerata. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka bersama anak dan istrinya, Dang yang nyerata lalu meninggalkan Bambangan. Kali ini mereka menyeberangi lautan menuju Bali. Demikian secara singkat kisah mengenai Yang Nyararta ketika masih berada di Jawa. Apa pendapat sahabat? Silahkan kasih komentar di bawah ya. Salam Rahayu